Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban halaman 195 dan 196 Bahasa Indonesia kelas 4. Baik, kita akan uh, lihat dulu ya untuk uh, balon ucapan ini di halaman 195 kita akan bahas dulu karena di sini kalimat dengan uh, karakter atau tokohnya itu tidak sesuai ya maka kita akan sesuaikan baik untuk yang pertama yang kalimat pertama ini ya mataku yang sebelah kiri merah sekali dan gatal sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketutupan nah untuk yang nomor satu ini seharusnya tokohnya adalah Rini oke okay? untuk yang nomor satu seharusnya tokohnya adalah Rini bukan yang ini kenapa karena mata rini itu ditutupi sebelah. Kemudian yang kedua. Hatsi. Hatsi. Nah, aku terlalu lama berenang. Pasti karena itu aku pilek. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. Nah untuk yang Hatsi-Hatsi atau ini bersin ya. Maka yang bersin di sini adalah si Asih. Maka untuk tokoh kedua nanti kita isi dengan nama Asih. Kemudian yang ketiga, sebenarnya aku kesini menemani ibuku, tapi sekarang aku pusing sekali. Aku rasanya, aku rasa penyakitku cukup parah. Nah siapa yang di sini pusing? Nah kalau kita lihat, yang pusing di sini adalah Dio. Berarti untuk nomor 3, pasangannya adalah Dio, karena di sini Dio sedang pusing. Baik, berikutnya yang keempat. Di sini, aku berlari-lari bersama teman-temanku. Aku tidak melihat ada batu di depan. Aku terjatuh dan sikuku membentur batu itu. Tanganku sakit sekali, sepertinya tanganku patah. Nah, di sini yang patah tangannya digambar adalah Chandra. Maka untuk tokoh yang keempat adalah Chandra. Berikutnya yang kelima, aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu. Aku terjatuh, dokter memeriksaku dengan sinar X. Ternyata ada tulang yang patah. Gips ini membantu tulangku tidak bergeser lagi. Nah, untuk yang kelima ini, yang di sini kakinya patah adalah adit. Maka yang kelima adalah adit. Oke, Baik, kita lanjutkan ke tabelnya. Baik, pasangkanlah balon ucapan dengan orang yang tepat. Salin tabel di bawah ini ke buku tulis kalian dan lengkapilah. Jelaskan alasan kalian menyimpulkan demikian. Baik, untuk balon ucapan dan tokoh. Nah, untuk uh, balon ucapan satu itu tokohnya tadi adalah Riri. -ri. Alasannya kenapa? Karena mata kiri, mata kiri, Riri, -ri diperban diperban oke, itu alasannya berikutnya yang kedua adalah asih asih alasannya karena asih menggunakan Penutup hidung Dan bersin Nah, Selain dia uh, Menggunakan penutup hidung Dia juga bersin Kemudian yang ketiga Adalah Dio Yang ketiga adalah Dio Alasannya kenapa Karena Dio dia memegang kepalanya. Dia memegang kepalanya. Oke. Itulah alasannya. Berikutnya, tokoh yang keempat, siapa? Tokoh yang keempat adalah Chandra. Chandra. Alasannya kenapa tangan kiri Chandra, tangan kiri, oke, jadi sini tulis saja tangan kirinya diperban. Kemudian berikutnya yang nomor 5 adalah Adit. Alasannya adalah adit duduk di kursi roda, dan kakinya diperban.